Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat walafiat ya Saya doakan semoga semua teman-teman penonton Mendapat rezeki yang banyak dilancarkan, dilancarkan rezekinya Dipermudah urusan Dan selalu sukses, sukses, sukses, sukses Amin Oke okay, teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya Ramadan kali ini saya akan sharing tentang penipula penipuan online. Ya seperti kita ketahui teman-teman sekarang banyak-banyak lagi marak bermunculan bisnis online toko online. Ya begitu juga dengan dampak negatifnya yaitu Muncul juga penipu-penipu online yang bisa berspekulasi ber, ber, ber atau segala macam bisa meyakinkan korbannya. Oke okay, langsung aja teman-teman kali ini jadi bagi teman-teman yang ingin berbelanja online yang ketemu toko online atau ada yang menghubungi Oknum. Atau calon penipu Teman-teman bisa langsung cek Pastikan kebenarannya Dan bisa cek Apakah ini benar-benar penipu online Atau nomor rekening penipu online Oke langsung aja Pertama kita buka google chrome Ya Langsung kita klik Kita ketik credible credible credible.co.id Oke, okay, ulangi credible.co.id. Oke, okay, setelah itu kita enter. Oke, okay, uh, ya di ini ya teman-teman ya. Ini adalah tampilannya. Jadi di sini teman-teman bisa cek nomor handphone dari seseorang yang telah menghubungi teman-teman baik itu menawarkan sesuatu atau mengiming-imingkan hadiah, bonus, dan segala macam pertama teman-teman bisa masukkan nomor handphone ini langsung kita cek atau kita langsung aplikasi langsung aplikasi saya masukkan nomor handphone saya apakah saya termasuk penipu online ya, kita langsung praktek Iya, langsung kita cek Iya, kita tunggu prosesnya Perhatikan teman-teman ya Alhamdulillah Tidak diketahui Belum pernah dilaporkan melakukan penipuan Alhamdulillah Ternyata saya orang jujur nah, Jadi sejauh ini Sejak saya lahir sampai dengan saat ini Saya belum pernah dilaporkan Melakukan penipuan nah, Jadi teman-teman ini saya seinformasi kepada seluruh teman-teman Sampai dengan saat ini jumlah kasus penipuan yang telah dilaporkan adalah sekitar 145.753 Lebih Jadi teman-teman yang sudah pernah jadi korban penipuan Jadi bukan sendirian Ternyata ada 145.753 kasus penipuan di Indonesia dengan saat, sampai dengan saat ini. Dan ada 777.561 lebih nomor rekening yang di blacklist. Dan total kerugiannya 218,6 miliar M. Sejak dilaporkan 1 Januari 2018. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman ditipu 200.000, ternyata ada yang lebih besar. Karena total di sini ada sampai 218M. Jadi teman-teman nggak usah risau, nggak usah khawatir. Jadi silahkan langsung dicek nomor telepon di sini sudah ada caranya. Terus ada yang menyuruh nyuruh nih transfer. Ya udah, langsung kita cek nomor rekeningnya apakah yang nyuruh transfer ini penipu atau enggak nah, jadi ini adalah cara kita mempermudah memeriksa atau memastikan dari atau terhindar dari penipu online jadi yang sudah pernah ditipu secara online jadi anda tidak sendirian sudah ada ternyata 145.753 kasus Oke, okay, selanjutnya, lalu bagaimana cara melaporkan penipuan online ini? Oke, okay. jadi teman-teman yang sudah jadi korban, jadi saya cerita tadi sebelum jadi korban. Kalau sudah jadi korban, ya langsung aja laporkan aja. Jadi, teman-teman bisa melaporkan juga ya di sini. Jadi, caranya di sini sudah ada warna merah tombolnya. Saya ingin melaporkan penipuan Tiba-tiba teman-teman di telepon Di nomor yang tidak dikenal Atau di SMS Langsung ditawarkan Anda dapat ini Nah meriahkan kemerdekaan Indonesia Dapat hadiah ini nah, Jadi teman-teman bisa laporkan Saya telah tertipu Saat berbelanja online Walaupun begitu juga yang berbelanja online ya Bisa dilaporkan Nomor handphone dan nomor keningnya saya ingin melaporkan penipuan agar tidak ada lagi orang yang mengalami hal yang sama seperti saya alami. Jadi perhatian teman-teman yang sudah kena tipu bisnis online, saya sangat mengharap sekali tolonglah dilaporkan di sini biar tidak ada korban-korban selanjutnya. Jadi teman-teman tinggal klik mulai laporkan penipuan. Jadi melalui web ini kita bisa melaporkan penipuan online yang sudah terjadi ya. Jadi yang pertama tadi saya sampai yang belum terjadi. Ini jika sudah terjadi ya. Oke, tipsnya, bisa dilaporkan melalui web ini. Yang kedua, ya. Jangan lupa, setiap ada masalah, setiap ada kasus harus ada bukti. Jadi bukti ini yang sangat penting sekali, ya. Jadi teman-teman, ya ini cerita yang sudah ya, itu udah sebelum tadi. Cerita sudah nih kumpulkan segala informasi tentang pelaku untuk dijadikan pelaporan jadi begitu teman-teman merasa ada bonus penipuan langsung action segera kumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan pelaku contohnya jika dia ada menyebut nama maka simpan namanya jika dia menyebutkan alamat simpan alamatnya jika ada nomor handphonenya disimpan nomor handphonenya kalau perlu di capture, di foto, termasuk kalau misalnya ada webnya, di capture toko onlinenya, disimpan webnya. Kalau misalnya ada melalui telepon, direkam. Dan jika ada melalui chat, chatnya disimpan, di screenshot. Oke, okay. dikumpulkan sebanyak mungkin interaksi atau komunikasi dengan penipu kedua ya seperti cara tadi kita tinggal langsung laporkan ke web-web yang terpercaya misalnya kredibel lalu ada lagi ini lapor titi go titi ide atau lapor goit goide atau cek rekening ID ini web-web yang akan membantu kita. Jadi, teman-teman yang sudah jadi korban, usahakan. Ya, jangan ada korban berikutnya. Jadi, bagaimana caranya? Tinggal laporkan melalui web ini. Cek rekeningid.id, lapor.go.id, uh, lalu kredibel.go.id. Ya, ini web ini akan uh, ber, ber, ber, akan memberikan database dari informasi atau identitas identitas dari pelapor yang di, sudah dilaporkan oleh korban sebelumnya ya nah, jadi semakin banyak melapornya, semakin banyak database-nya semakin terhindarlah kita dari penipu-penipu uh, online ini oke okay, selanjutnya kalau data-data atau bukti-bukti yang sudah tersimpan segera laporkan ke kantor polisi ya gunanya untuk apa? pertama biar cepat diproses Kedua, cepat ditangkap pelakunya. Ketiga, ini yang penting lagi. Biar si pelaku nomor rekeningnya diblokir oleh bank yang bersangkutan. Nah, jadi bank itu punya progres juga. Punya aturan main juga. Nah, jadi itulah gunanya kita melapor ke polisi, ke kantor polisi yang terdekat. Nah, siapkanlah berkas-berkasnya termasuk kronologi kejadiannya. Lalu buat laporan ke polisi. Lalu berikan. Apa namanya ini. Bukti-bukti yang setelah kita kumpulkan. Uh, lalu. Jangan lupa. berikutnya jangan lupa fotokopi. Dirangkap. Direkap. Jadi inilah gunanya kita melapor. Agar pelaku nomor keningnya dia nggak bisa buat apa-apa. Diblogger oleh bank yang bersangkutan. Oke. Okay ya, langsung kita ke bank kita mengajukan pemblokiran nomor rekeningnya ya, kita sudah lengkapi semua apa yang dibutuhkan bank, syarat yang dibutuhkan bank untuk memblokir nomor rekening tersangka oke okay, ya itu ya ikhtiar yang bisa kita lakukan agar, ke, agar kejadian ini tidak terulang lagi, kenapa? kalau nggak kita melapor ya Penipu-penipunya akan beraksi terus. Korban-korban akan ber, berjatuhan terus. Biarlah kita ber, berikhtiar sedikit agar jangan ada korban-korban berikutnya, korban penipuan berikutnya. Oke, okay. mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, dimohon kepada teman-teman biar tidak ada korban dari pe penipu. Online berikutnya, silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya. Agar penipu tidak ada lagi, berkurang. Kalau bisa tidak ada lagi di Indonesia ini. Oke, okay, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.